Mobil pemadam kebakaran Bagian depan mobil Bagian belakang mobil Semprotan air pemadam api Tangga pemanjat Halo, aku adalah petugas pemadam kebakaran Mobil pemadam kebakaran Mobil pemadam kebakaran, jalan! Dapatkan lencana penyemprot air. Ye, kamu mendapatkan lencana petugas pemadam kebakaran. Ya, fantastis. Kamu mendapatkan rencana mobil pemadam kebakaran. Truk Bagian depan mobil, bagian belakang mobil, roda mobil. Halo, aku adalah seorang sopir truk. Truk Truk, ayo pergi mengirim barang-barang Letakkan -barang. permen yang sama di dalam panci Biskuit-biskuit sandwich ini memerlukan bantuanmu Letakkan kuki yang sama di atasnya Masukkan binatang yang sama ke dalam rumah natuk kapal laut body kapal kabin pengemudi baling-baling halo aku adalah kapten kapal Kapal Laut Kapal Laut, ayo mulai berlayar. Letakkan kargo di ruang kosong. Rencana kontainer. rencana kapten kapal laut Bagus, kamu mendapatkan rencana kapal laut, mobil polisi, bodi mobil, lampu mobil polisi, roda mobil. Halo! Aku adalah seorang polisi. Mobil Polisi Mobil Polisi, jalan! Berhenti di situ kamu pencuri. Aku akan menangkapmu. Hah? Di mana pencurinya? Bantu aku menemukannya. Kamu temukan pencurinya. Kamu keren. heh kamu mendapatkan rencana borgong. Kepala polisi Telah menangkap semua pencuri Kerja yang bagus Kamu mendapatkan rencana mobil polisi Helikopter Badan pesawat Rotor utama Rotor belakang Bagian bawah pesawat halo aku adalah seorang pilot helikopter helikopter berangkat perahu mereka terbalik cepat bantu mereka keluar Mendapatkan rencana tangga, terjadi gempa bumi, rumah-rumah roboh, semua cepat bantu mereka. rencana pilot Kincirnya terbakar cepat bantu mereka keluar Helikopter Kereta Lokomotif Gerbong kereta penumpang Gerbong atap terbuka Gerbong datar Halo Aku adalah seorang masinis kereta. Wow, kereta. Dudu -du -du, kereta kecil berangkat sekarang. Sekop permen ke dalam kereta. Semua penumpang naik ke kereta Aha, Kamu mendapatkan lencana sopir Potong dan buka batang coklat. Potong stik keju menjadi irisan-irisan. Wow. Yeay, kamu mendapatkan rencana kereta api. Depan mobil Bagian belakang mobil Roda mobil Halo, aku adalah peternak Wow! Traktor Traktor berangkat sekarang Ye kamu mendapatkan rencana roda besar mendapatkan rencana peternak kwek kwek kwek itu bebek pakai lencana traktor bus body mobil roda mobil Halo aku adalah seorang sopir bus Wow bus Bus berangkat sekarang. Bus sudah sampai. Silakan berbaris. <tuh> Silakan masukkan koin. Wow kamu mendapatkan rencana roda kemudi Dapatkan rencana sopir. Hei, wow. wow. kamu mendapatkan rencana bus PESAWAT TERBANG BADAN PESAWAT Sayap bagian bawah pesawat. Halo, aku adalah kapten pesawat terbang. Wow, pesawat terbang! Pesawat terbang lepas landas. Bantu kami mengumpulkan bintang. Aku rencana kursi Yeay, ayo kita pindah ke tempat berikutnya Aku ingin permain di dalam balon Uhm, <Tower> Apa yang bisa kita dapatkan di tempat berikutnya? Wow, aku ingin kotak hadiah ini Bang